Thank mm -hmm. you. All mandi, terus kopi, tidak lupa rokokan sekali, nikmat, nikmat, sungguh nikmat lupa takkan sekali habis kopi kopi lagi tidak lupa di kita ngomong